Jika Anda sudah sukses berkarir ke Allah, mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, hal yang pertama harus dibagi kebahagiaan itu kepada orang tua dulu. Jangan-jangan kata Al-Quran, isyafi ya, itu kecil, mungkin hanya 30%. Ibu yang dulu menangis, memohon kepada Allah dalam sholatnya supaya anaknya berhasil. Ayah yang dulu mencangkul, berkeringat, peluh, itu mungkin sahamnya yang lebih tinggi. Karena itu, kalau sudah ada kematangan dan kenyamanan didapatkan, maka sekalipun itu diraih dengan ketidakadaan orang tua, tetap berikan bakti terbaik.